Pernah lupa sesuatu Atau bahkan mungkin sering lupa Terhadap sesuatu Nah salah satu Penyebabnya adalah Karena terjadi kerusakan Pada otak kita Pada bagian memori kita Ada, ada kerusakan Sehingga Otak memori kita Tidak bekerja secara maksimal Nah karena ini Tentu menjadi wilayah para medis ya para ahli saraf sehingga e, kita harus bertanya bagaimana solusinya agar masalah ini bisa terselesaikan apakah bisa diatasi atau e, tidak bisa diatasi tentu para medis memiliki otoritas menjawab pertanyaan ini dan memberikan solusi terhadap masalah ini penyebab kedua kenapa kita lupa adalah karena kita memang tidak mau menyimpannya Kita banyak mendengarkan berbagai informasi Berbagai hal ya dalam kehidupan sehari-hari kita Hanya informasi yang kita anggap penting yang kita simpan Hal lain-lainnya yang kita anggap tidak penting Maka akan kita biarkan akan lewat begitu saja Masuk kuping kanan keluar kuping kiri Ya, padahal bisa jadi sesuatu atau informasi yang datang pada diri itu sangat penting bagi kita, ya. Tapi karena kita tidak tahu nilai pentingnya, maka kita biarkan begitu saja. Ya. Tiba-tiba oh iya ya. Saya waktu itu pernah dengar, tapi saya lupa. Tidak ingat persis apa yang terjadi, apa yang dikatakan atau apa yang saya baca di halaman berapa di buku apa. Ini Ya, jadi solusinya adalah kita harus mengetahui sesuatu itu apa manfaatnya bagi saya Apa nilai pentingnya bagi saya atau bagi orang-orang yang ada yang menjadi tanggung jawab saya Nah sehingga kita akan serius untuk mengirimnya ke otak memori kita dan akan menyimpannya dengan sangat baik yang ketiga, penyebab lupa adalah karena jarang diulang. Sahabat ngawas rahimakumullah, ya. Kecenderungan manusia untuk lupa itu sangat besar. Ada banyak penelitian, ya. Bahkan ada istilah dalam sebuah penelitian, ya, ada kurva lupa. Jadi seseorang itu semakin bertambah waktu kecenderungan ingatan itu akan terus menurun. ya. Setelah, eh, satu, men setelah satu jam dar dari kita membaca buku atau mendengarkan sesuatu, mungkin kita masih ingat 100%. Tapi setelah dua jam, setelah satu hari, setelah satu minggu, setelah satu bulan, apalagi lebih dari setahun, maka ingatan kita ini akan cenderung menurun. Ya, Ini sangat manusiawi. Ya, apalagi disebutkan dalam sebuah ungkapan ya sumial insanu insanan kenapa manusia itu disebut manusia al insan karena dia yansa karena dia lupa ya al insan berasal atau seakar dengan kata nasia yansa dalam bahasa Arab artinya lupa karena tadi ya kecenderungan ingatan kita semakin lama semakin menurun. Lalu apa yang harus kita lakukan agar ingatan kita tetap stabil, tetap maksimal, tidak lupa-lupa lagi, terutama para hufan misalnya orang-orang adik-adik kita yang sedang berusaha menghafal Al-Qur'an atau hadis, ya bagaimana supaya ingatannya kuat? Lakukan secara berulang-ulang. Ya. Karena apa? Ya yang kita ingat adalah yang terakhir kita lakukan, yang terakhir kita baca, yang terakhir kita hafalkan. Itu yang, yang, yang akan menempel pada otak kita. Contoh sederhananya adalah, karena sangat sering kita ulang, kita insya Allah tidak akan pernah lupa surat Al-Fatihah. Tapi surat-surat yang lain karena jarang kita baca, jarang kita ulang-ulang, kita mungkin hanya ingat ujung-ujungnya saja ya nah, ini ini ini sebuah contoh pentingnya mengulang-ulang atau dalam istilah teman-teman hufat itu simaan ya saling mendengarkan seperti itu sehingga ketika sering diulang dia akan semakin kuat tersimpan pada memori kita ya atau buat dalam buat dalam sebuah kesimpulan misalnya ketika kita sudah membaca buku ya karena mungkin agak sulit membaca kembali dari awal sampai akhir lembar demi lembar maka buatlah sebuah e, kesimpulan dengan bahasa kita mungkin dalam bentuk kata-kata mutiara dalam bentuk nyanyian atau dalam bentuk rumus atau apapun yang kira-kira akan memudahkan kita merekol kembali informasi dari buku yang telah kita baca itu ya yang keempat penyebab kita lupa adalah kondisi fisik kita yang lemah dan kondisi psikis kita yang juga lelah. Jadi lelah secara fisik, lelah secara psikis itu akan menyebabkan kita lupa sesuatu. Ya eh, dalam kondisi gugup, dalam kondisi stres, ya walaupun kita sudah belajar semalaman, ya tapi itu akan hilang. Ya, akan hilang dan kita seperti orang yang tidak tahu apa-apa, tidak bisa apa-apa. Ya, kenapa? Karena kita tegang, karena kita atau kita lelah. Ya, kita lelah, fisik uh, kita uh, cukup capek karena kurang tidur atau karena setelah mengerjakan sebuah pekerjaan berat dalam kondisi seperti seperti ini kemampuan mengingat kita akan menurun. Bahkan mungkin bukan hanya menurun, tapi emang kita juga tidak. Tidak punya keinginan untuk mengingat hal itu Karena tubuh kita saat itu membutuhkan istirahat Bukan hal yang lain Sehingga ketika kita paksa untuk mengingat-ingat sesuatu Tubuh ini akan menolak Dan dia tetap akan memilih untuk beristirahat Dan yang terakhir yang pernah kita bahas pada sesi sebelumnya Penyebab lupa itu adalah godaan syaitan dalam surat al-kahfi ketika asisten mm, e, nabi Musa itu mengatakan mengatakan wama ansanihu illasyaitan ya bahwa tidaklah aku lupa akan hal itu kecuali aku telah dibuat lupa oleh setan ya maka bagaimana solusinya tentu kalau sumbernya berasal dari syaitan arrojim ya maka solusinya adalah kita senantiasa berdoa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala akan agar terhindar atau dijauhkan dari godaan setan kita senantiasa mengingat Allah karena dalam ayat mengatakan ala bizikrillah tatmainnul kulub ya Ketika kita uh, berzikir mengingat Allah Maka hati kita akan tenang Ini kembali ke uh, sebab yang sebelumnya Ketika hati kita tenang Maka kemampuan memori kita akan maksimal Atau fungsi otak memori kita akan bekerja secara baik ya Jadi Allah Subhanahu wa taala uh, juga berfirman dalam al, masih dalam surat Al-Kahfi ayat 24 Auzubillahiminasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim ini solusi terhadap sebab lupa karena setan Wazkur dan ingatlah Tuhanmu ketika kamu lupa Sahabat-sahabat ngaos yang dirahmati di Allah Subhanahu wa taala demikian bahasan kita untuk sesi ini